mungkin dongko pulang ke atas mati mungkin kependam ini datang jauh no Pak? wah jauh perkiraan dari sini kalau tidak salah 6 kiloan sampai rumah loh kiloan asli iki apa cukup ada ya pak kecamatan kecamatan Rindihan, rindihan. ini tertimbur kamu mau ntar rupanya? iya nih nih di rumah apa-apa napa oke ini bencini mungkin trauma mau ini kita tambahkan mobil nih. mau ora pak tahanno no ya kok bareng mbak deh ya mau oh, nah, dong jangan sampai cek ayo deh uh, kumurah nangin kali ini perjalanan menuju Desa Curakoboan ya guys kita lihat situasinya mudah-mudahan kita bisa masuk ke lokasi karena menurut informasi bagusan uh, sudah dilarang untuk memasuki kawasan karena di sana sangat antri banget banyak mobil dan uh, kendaraan roda gua jadi ini lokasi uh, jalan menuju ke desa curakoboan tim bapak itu ada ternak mungkin ternak itu salah satu korbannya juga dari letusan Semeru. sampai anaknya tidak bisa jalan ya. itu di depan sana juga banyak sekali warga yang sempat berbondong-bondong untuk mencari tempat tinggal sementara kan bapak ini mengambil ini. mudah kali ini uh, saya dan tim bisa membantu bapak ini untuk mengambil ternaknya yang ada di sana. sekalian kita mau ingin tahu gimana sih kondisinya sekarang di Sajurapokan? ini cerahnya si menanjak. tempat kita ikuti terus bapak ini sampai kelepasan mudah-mudahan bencana ini segera berlalu terasa sekali menyengat di hidung jadi untuk semua teman-teman seluruh Indonesia maupun di dunia bila ingin berdonasi silahkan menghubungi uh, channel youtube ini juga bisa mudah-mudahan nanti bisa tersalurkan untuk mereka mereka yang terkena dampak bencana semeru Begitu. Jadi kalau mau datang langsung ke lokasi, silakan monggo. Tapi jangan lupa membawa masker ya. Banyak sekali warga yang nggak bisa hai, masuk. Hai, selain evakuasi di darat, di atas lagi katanya pusing mana? Kita balik mulai marbar yang bawah di darat. Iya, akhirnya kita tidak bisa nyampe di lokasi guys karena kita disuruh putar balik karena di sana banyak sekali eh, kegiatan evakuasi untuk korban bencana. Jadi kita terpaksa putar balik ya. Kita dilarang masuk atau memanah? Hah? Lapangannya, masih di Karena lavanya di sana cukup panas, jadi untuk pengunjung dilarang masuk ke lokasi oleh petugas sana karena sangat membahayakan diri kita sendiri. Di bawah marah yang masih bisa diselamatkan seperti sapi dan kambing ya Tuh. banyak sekali pengunjung yang menggunakan uh, kendaraan pribadi Mereka ingin tahu gimana kondisinya terkini Tapi Sayangnya kita tidak bisa masuk Ih. Jadi kita sedikit menggir dulu karena ada Ambulan dari petugas yang mau lewat Tuh kan ambulannya aja debunya itu sampai tebel Wah. banyak sekali warga yang masih berbondong-bondong untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan guys Jadi, buat teman-teman yang mau berdonasi, monggo silakan. Mudah-mudahan sumbangan dari teman-teman semuanya. bisa berupa uang, berupa makanan, air mineral juga baju ya. di sini juga banyak sekali eh, korban yang masih di bawah umur balita. jadi mereka juga masih butuh untuk makanan bayi. Masih bisa diselamatkan karena menurut kabar dari uh, Para korban Bencana Semeru ini Memang lebih dahsyat dari tahun yang kemarin Tahun ini memang Sangat dahsyat banget Karena banyak sekali korban Yang meninggal dunia ini menurut ceritanya, uh, Desa Jurangkobutan sudah dalam kubur tanah ya Dari Abu dari se Lahar Semir Kejadiannya dari jam 3 sore kan Baru turun hujan deras dan petir guys Ya mudah-mudahan aja Bicara ini segera melalui Dan semuanya Segera melalui baik seperti semua di kolom komentar ya mudah-mudahan cukup teman-teman semuanya sangat berguna dan bisa segera disalurkan kepada para korban berhenti dulu guys ini kondisi terkini karena tadi tidak diperbolehkan naik kami sementara turun dulu Karena kami lupa nggak bawa bekal nanti lagi kami akan naik dengan warga tadi saya mau membantu warga yang Ingin mengambil lembunya, tapi tidak diperbolehkan. Tapi kami turun. Sekian untuk tampilan YouTube ini. Kami istirahat dulu dan kami mau persiapan naik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.